Dari atap puncak tertinggi Binoa Afrika, Kilimanjaro. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 dan selamat ulang tahun Pramuka Indonesia yang ke-55. Bravo Indonesia!